Mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa La sholat taliban nam di Fatih hadil kita. Solat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan Allah Fatih Dan kata hadis. sing ngerangakan kan Nabi Dawi Sohabat ala di Qur'an atau di umbil Qur'an. Dan lupa, -l -l -nabi, di walaian Nabi ini dijawab Nah, singkular niat, kalau sampai Anda akan bahwa kemudian ini keliling-keliling tenaga, gairah Baca Fatihah, atau semangat Baca Fatihah itu hilang saat larva-larva sing menjadi pakem. Ini rumah mana? larva sing menjadi pakem, ini pun menjadi rutinitas. Oke, larva-larva sing menjadi pakem, bunuh rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi. Lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, yang menjadi novel mukul jasad, menjadi insijam biologi, menyatu dengan hati. Misalnya ingat ini, kalau yakin, hakul yakin bahwa Kalo benar, dan harus disyariatkan, ya. Kalo ini berkali-kali dihentikan Bapak untuk ijazah dia kan, hamid Hamid kan, guru-guru ini kan sering mahaswatika seratus kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Ini. Tapi sebetulnya lebih dari itu, ini kalo terangkan, ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai, apa tiang senyak-senyak perubahan ini zaman. Ini kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa ya? Sebab ini gue lewat nggak sini, ini gue loh, Mbak Kenapa Fatihah menjadi umum kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat nafaso? So, nah, intinya, Anda gaji Nabi, nah, hadis ke Allah jawab, kosam itu solat, ke ini, na nah, abdi, nisfem, sebagai riwayat Isman nisfon ni wa wanisfon lil abdi faida ko lala abdu alhamdulillahirobbil alamin ko la hamidani robi sampai Malik yaudzi ketika ia kanak dudu wa ia kanas tain awang nendikan wahadani abdi atau zakarani abdi ketika mulai istina surah al musajim Awanhentikan ini hadali Abdi wali Abdi masalah ini data hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang ia nebo minta. minta. Okay. Perlu kluator akan memberi bahwa ya Robullah matur ya. Ketika kita mau coba misalnya Alhamdulillah alamin bahwa segala puji segala nikmat segala keagungan segala yang ada di bumi ini. Kayaknya milik Allah Itu satu kata pakem dalam Islam ini, Satu kata pakem dalam Islam. Bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lada usia. Di era modern orang kaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semua kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, ya, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah. Semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi fakam dalam Islam. Alhamdulillah. Bahwa yang dapat kuji hanya Allah. Yang dapat kuji hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung. Sampai ketika kan, fa'idha al abdu alhamdulillahirrohbilalamin, qur al hamidani. Hamidani abdi. Hamida muci'in ini abdi. Nah, kata pakem dalam Alhamdulillah, ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena Alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan Tauhid. Memantapkan segala yang menuju Tauhid dan menghilangkan pintu Tauhid, siri. Ini kepenting kola sehingga roh, roh bahwa Alhamdulillah sebagai ruhul islam, itu kelihatan sekali. Alhamdulillah alamin, kola hamidani, abdi. Hamba benar-benar muji ya. Nah kenapa muji dimulai dengan Alhamdulillah? Kola bula balai matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba, ini harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Mula Alhamdulillah, gue nanti istighfar. Gue ini termasuk ulama, sehingga istighfar atau peluh. tahu ya sering, tapi gak sesering membaca Alhamdulillah. Karena Alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Qur'an. Dan ini harus menjadi pakem. Menjadi apa? Pakem. Gue nanti kami tua, tapi Alhamdulillah Amun salah salaf amdi. Gue balik matur. Dalam ilmu tasawwab maupun ilmu balakur. Cara ilmu balaga niku, namun di khamid itu Allah ini bahasanya Insya. Iya, bahasanya apa? Insya. Khamid itu muji Insya, Allah yang cara balaga, cara tak tahu. Kuih itu sahabat, kok nganti muji Allah. Mpa mau tenan dengan muji, nganti sepi? Sepira. Jika ini Mustafa menikmati aku, berhormat bagus banget. Mau hormati Mustafa, paling sepira, paling nyujuk. Aduh, rajah tidak enak. Nama. Mpa mau hormat, nganti? Nganti apa? Sepira. Sebab itu di Qur'an itu tidak ada kata Alhamdulillah yang diisnatkan lil mutakalim. Semua Qur'an, semua hadis itu, Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabah Woha atau Hamidu Woha. Tapi semuanya dengan bentuk pakem. Itu kalam khobar. kalau sudah menjadi kalam khobar ya. Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwoha, saya muji awal, kamu ke muji denan, muji Jadi kalau dalam Rasa Balago itu, misalnya Taman Muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan, saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan, artinya saya pribadi menghormati Sultan. Bohong Atau kue menghormati Sultan, kalau menghormati menghormati, sepi beda kalau dipakemkan tipo, dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung gitu. itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah kalau saya republikan, saya Sultan ini maksud saya kalau ini memang banyak contohnya HB di HBP itu kalah Prabowo ini bencaman ngerti saya di sini dalam promosi, kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat Begitu hebat di mata Allah. Bersama mengerti asal-usulnya. Berikutnya di rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Jairah. Kehilangan apa? Ruh. Kalau malah ini. Kalau mau kan menuatur. Gitu. Fatihah itu semuanya pakai kata pakem. Kata dasar. Secara konstitusi ini. Kaitannya pun undang-undang apa? Dasar. Faizah Qalalabduni. Tengah hadis seperti Alhamdulillah. Qala hamidani. Abdi. Hamba kumujia. Pengerang persoan di sini. Jadi. Nah, sekarang ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu Luhat, ilmu Luhat, Gadus Tenggala. <tuh> Itu kenapa tidak hamid Tuhan, saya muji alu. Karena umum-umummu muji, muji ganti sepi, sepi. Yang ini misalnya aku di duit 1 juta, terus aku, aku muji pengiran. berarti pengiran tarifnya mau nama. Itu 1 juta. Nah, jadi caklek, DPR, di Bantul, berarti pengiran tarifnya mau nama. Itu umum muji. Nah, kalau dipakemkan, kalau dipakankan itu tadi misalnya Samar mengatakan sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja mungkin nah, kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah wismah. Itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah wismah. Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah wismah. Tapi dipakemkan Allah wismah. Memang Allah benar-benar sedar yang menjadi tujuan akhir. Faham ya, Mas Nani? Dan Wiridham berapa tidak mati? Tak bisa, saya. Mereka Wiridham, kita tidak ada anaknya, ini sekolah kula. Matanya dalam tasawab, kemudian dikenal makam fana. Makam yang menghilangkan diri sendiri, potong, di depan kebesaran Allah. Karena ya. kita tidak menisah ayah, kita mau tenang kehormat, itu nanti sepi. Sepi Wesno no, lagi lagi Dalam sehingga Alhamdulillah dipatemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah, Begitu seterusnya, ar-Rahmani, Rahim, semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden, orang agung, misalnya. Ini ulama, orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Saya yang dimaksud wa mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nabi burh, itu semuanya pakai ada pakem Iya, saya kira-kira kira-kira pakem jelas yang orang raga kira-kira pakem itu namun ngelafat-lafat istighfar, memang kaitannya dengan makhluk yang mau di astau nyuwon kalau nyuan sepura kalau mau sepura mesti kepentingannya khasin nanti di sepura nanti suarga nanti kalian berita dari mesti begitu paham ya sebab itu orang yang pakem-pakem raga ngebakas istighfar koran terpakem nampin dan sekitar itu, diiku <tuh -tuh> termasuk fatihah, ya ayat kursi, di yang pakem-pakem mesti tidak ada yang mengaitkan dengan mak, lo surat no 57, semua <tuh -tuh> 11 baka menusuk belas. Sebabnya kalau boleh balik cerita, katakan ten cerita tentang dunia tasawwuf, tentang hadis-hadis, wanton tiang, lebun rokok. Suntak ngamai, dia ndak tau apa yang di rokok. Dengan rokok, dia menderita Yamanan, hanan, ya dia yang hanan. mati wiridan, dia. Saya malaikat yang pusing, ini orang, di neraka tetap muji tuan Ya, santai mawal dia, neraka muji wiridan. Saya malaikat, gue tau rokok, tahu rokok, gue tahu rokok, saya terus. Dia ngerti, aku gue gue Eh, terserah kalian. Atau iba pengiran, tapi tak lupa. Nanti rokok aja, mucia gula-gula, hubungan nanti rokok gula-gula, hubungan ibu lobi. Jinan dia muji, saya keluarnya. Nanti rokok dia ngobrol, nanti rokok. Walaupun olah perasaan yang ngawateng, sebagai orang alim perasaan gula. Mumpung malaikat tisu ada ngadanya, akuha. Apa itu ahli, ndak ruput, dan nanti Apa kalau misalnya sudah begitu, tak ada boleh tuhan, tak ada boleh nyembah. Tuhan, nyembah Tuhan, itu hukum pakem, hukum rokok, pakem dah. Dia kaitannya dengan rok, neraka apa-apa. Seperti saya harus mengatakan dua tambah dua tempat. 4, saya dapat jadi apa enggak, saya kalau waras mengatakan dua tambah dua itu 4. Paham ya? sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu, Allah asumat, Allah alhamdulillah, saya dapat surga apa enggak, ya, harus tetap buji. Akhirnya pengiran tak kok, kalau menyembah aku, kamu aku, mungkin yang Oh, jadi marah, di kok pengirahan, apa hubungannya ya, kalau yang merokok nggak buji, jadi kita bukan. Nah, ini pentingnya Alhamdulillah dengan kata pakem. Itu bahwa coroba jeneng kau loh, jeneng alam kobar alam sudah dipakemkan, nggak bisa rubah. Harus Alhamdulillah. Itu kami Abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman Alhamdulillah. Akhirnya orang ada isek Nah ketika isek ini rindu ini ke makam kudur, ke makam Twitter. Nama komputer ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya karena budhu. wah iya. Kulo namung <laughs> nyemba dengan nawun kula tulung enteng njenengan. Berbagai perkara wis Kakak kawulo mari perkaw nyuwun tulung. Wong terus nasiri di de, dewe Nyuwun tulung nek tever tuwon <laughs> <laughs> ade bibu. Nek jontong <laughs> tulung DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Akhirnya nyuwun tulung gak kat manut so mesti bu. Bula. Sebab itu diterangno bahwa nyuwung tulung itu sangat erat kaitannya dengan Hidayah Itu mustaqim itu apa? Quran narasi namun Allah Kepapa itu galane tiang sing jenengan paringin ekmat itu kan gak jelas kriteria. Galane tiang sing jenengan paringin apa? Ekmatnya Allah itu nomor satu yang jelas itu iman, sama ridho, sama kodok-kodok. <tip> ini gue ingin. gue ngebulek balik malam tuh, kalo sejaring memiliki ahad, seneng, jumat, jumat itu kalo mulang tengah sarang jam dua puluh nanti jam sebelas karena gantikan dua minggu ke depan kalo batin pulang. Keluarga berapa berkali-kali melepas tonggotongko haji. ngomong. haji itu hebat karena ibadah, sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya, kita hadir, ibadahnya sabda, kita kaya, ibadahnya zakat, kita alim, ibadahnya mulai. nggak ada sekolah nih, misalnya diterkini haji gitu ya, sama lebih bangga saat masa karena saya ulama, saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau nopo, mulai soal saya secara materi mungkin ditekdir mampu haji ya saya masih haji karena saya secara materi ditutur mampu haji tapi itu kan kaitannya maliyah karena kuat haji masih haji tapi kebanggaan kita sebagai ulama sebagai orang kebanggaan kita karena ngajar, perasaan loh niku umpama mau haji sampai gajil mulyo karena apa kita harus yakin bahwa nabi hanya hukuman, hukum mantah alam alquran Selagi kita masih tak alam alama ya kita menjadi khoy koi hukum. Ya sudah gitu. Dan kita harusnya apa? saya sangat mengerti. Gitu. Faham ya. Jadi kita harus yakin Sebab itu anam taalihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digerak jawab dalaneti yang singgih dengan hari ini. ini. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu ya, orang selalu banyak kepentingan senang duit nih madu di duit, senang, senang jabatan nih madu di jabatan, senang weduan nih madu di fujual juga, pam, senang pengaruh nih madu orang senyum cupid, orang senilo, sena omongan dijang-diting, mau enggak, deh, madu madu, terus diterasakan sirotan tadi, naanam tadi, wahirin madu juga kali, wah pantangannya uang takwa, mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan, pantangannya uang takwa, mesti to, jangan sampai punya sikap, sih Allah tidak. Yang paling dekat dengan sifat awak tidak berkenan Yaitu tidak bisa syukur Dia perlu ngono benar Kalau gue kaji itu yang 1, ya Oh pokoknya anggrek raih syukur Kurang rapi syukur aku Paham ya gede gue Karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan Seperti itu tidak ada hadis ekstrim kayak orang tidak syukur Wong sih, tapi hadisnya seringan Wong matani wong hati sih tapi kalau orang enggak syukur malamnya syukur na'mai, walau enggak syukur ala bala. ifalat tu proper, walau yak kurus mintahti arti loh, wah sama, sehingga syukur pendek masuk, wah susah enggak tau pangeran, orang boleh pangeran di yoyo, wah orang tak boleh pangeran, kok sama berbumiku, terikat waktu tiga rukun, barang ditampung, dik dik ramlan ancaman pada zina tidak se ekstrem itu paling banter ancamannya mengzina melbu nur rokok. ikuan yang Iku Quran jono istisna ilaman tabah waladina ratu nama allah ilahan akhir walayatul nanas salati karomah allah ilahil haki walah yes sampai wa mafal dari kayalku asaman terus jodoh layatul diman terus sampai ic orang ilaman dosa ne zina wong uang ikuan jono istisna ilaman tapi kalau dusanir rasukur, korda ada ilaman tak baik. Sebab hukumnya baku. Waling kabar tuh mina agak dina bu. Lasar situ orang itu tak bu. Orang ilaman tak baik syukur di pertemuan dong makanya dalam ilmu hakikat, yang namanya syukur itu pakem dalam Islam karena semua di Quran gitu lah insafartum lah adzikan walain kafartum ini ada tidak in jadi sudah tidak ada istisna ilah ilah tidak ada habis di situ sudah fal yato programnya wah lo kulonu sangek kepingin yang syukur sampai saat ini kulon latih kulonu sering ngurep diamban sampai kulon share ini <tuk> wah ngakein di rumah Diki ibu tetap sering tengko skosan dia Proses sering luwak Saking ingin saya melatih diri, bahwa saya syukur itu tidak boleh kena Jangan-jangan saya syukur karena ditujuk Santri disalami, tempel, dihormati. Saya melatih diri, bom Kadang, yang dalam D Wong Wong, salah paham D Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih, harus itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan bijak, misalnya syukur nah, di dua, syukur nah, untuk prestasi. Nah, nah, itu harus kita latih, kalau tidak kita akan terjebak syukur bersyarat hmm bukan pengecuran, si <guluh> syukur bersyarat no, syukur bersyarat bangunan politik tapi, bangunnya kontrak politik tapi ini bersyarat setelah pemilu legis, latih hubungan <guluh> pengecuran <guluh> harus patah, meroleh no, bersyarat sehingga <guluh> terus aku lho saat ini, aku lho kandali karena aku lho diseklas di aku lho kalau bapak nanti tidak jadi orang seorang gak senang bapak semua, itu nggak apa-apa kan nggak apa-apa, harus dilatih anak sama ini bukan apa-apa, bukan karena kita gede orang, enggak, harus dilatih, bahwa hubungan dengan Tuhan harus final. Allah with harus final termasuk final dimulai detik ini juga, yes. final dimulai detik ini juga jangan katakan hubungan Tuhan tuh nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu enggak sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman, dan kita enggak ingin surga lagi sekarang juga kalau kita dapat suktunya juga sekarang juga kita sensar enggak usah kita nanti dirah. Longe. Kuwoneng ngrasakne suwarga nggih kita niki pas mulang pas nang pinggiran nggih. Bukan papa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti nanti. Makanya ngedikane teng sikam wonten laa asraka la ka nuru basiroti. Lara'atul akhirata aqrabu ilaikam anta ta'alaim min anta fasila ilaiha. Law asraqa la nurul basira andekan mata hati kamu terbuka kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang Laroe tal akhirata akroba ilaika min antartakhilana law po akhirat mb parani saiki Allah iku pus akhirat terus diterangno nek satu hikmah inti daripada surga itu kan simbol ridho Allah inti dari neraka simbol suktu opo po saiki kuat nopo suktu Apapun -apa yang kita puas misalnya nomor rido, umpama kita yakin yang paling penting rido kuat yang paling nggak mungkin dari suktu. Kalau tangan ini akhirat sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena rido kuat juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena kalau tangan iso. sok. Dan itu saya nikmati betul kalau tiap detik itu hubungan paling mengenang, kubang termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saja tuh kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan. Paling banter misalnya kayak Madun, Wah, Gus Basah ini Senawali, Surakana kena Lut, Misalnya Mustafa, Iya, kok nggak lem kok ngolong. Karena aku nganggep omongannya Markai-Markai ini. Ngomongannya penting-penting ini. Berarti aku turun dia aja tuh. Soalnya nganggep Madun mesti ada makhluk yang pangeran-pangeran. Jadi kita puse, saya kayak pangeran. Ngomongannya pen penting ini. Lah biasa apa ding peneta pora pun bang ng ng ng Aneh di kula gak diegosan wiridan, kula Oh, dia kula, wiridan aku loh. Mulai ngaji ini ini si Wiridan kula, Langsung Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem dengan atau tanpa kita ya Alhamdulillah. Makanya ketika Alhamdulillahirrabilalamin fa'idha qoral abdu alhamdulillahirrabilalamin qala hamidani abdi. Nah kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang gak saya terangkan tadi. Itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat. Bahkan sejajar dengan Allah karena ini mengatakan Imam Muzaffar, orang-orang ulama kecuali wali tidak ada ulama, orang wali, tidak serapati ulama karena kesaksiannya ulama, tidak ada kesaksiannya malaikat, bahkan kesaksiannya pangeran sing disebut dengan ayat syahidawaw anna ulaha ilaha illaha wal malai wa ulul ilmi harusnya ulul ilmi, kesaksiannya setara syahidawaw anna ulaha ilaha illaha wal malai wa ulul tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran kita kesaksian kita pas-masa ini Alhamdulillah yang ada di mertuanya apa? ini pernah tidak bisa di mertuanya walaubililah hukum kompak rasa itu kompensasi apapun paham ya? yang senengnya ada di rumah susah ada di rumah salah apa yang ada di rumah Islam? yang agak manusia Soal APBN, mas, dan pengiran kantong wangi akhirnya akhirnya. Soal soal APBN, wangi dan pengiran kantong sahaja, ya, Dan itu yang hadir setiap detik, di hatinya nabi. Sebab itu, nabi, meskipun hukum sosial, cara ngendikan mangga, naik minum, delay, beliau, akhir, value krim, jarum, value krim, doi. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya di minum, delay, beliau, Tapi kalau kita kena hijab kontrak kita ya, karena sosial APB contoh BCA, permisi Bapak penting iho. Iya. Karena kontraknya hanya selalu dengan Mak. Kalau kita mau sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan Mangala Yuni Billahi aku mulang untuk kontrak saya dengan Allah, masih kita ngalim, ngusin Allah, mulai. Itu bedanya Nabi. Mulai aku lak balik-balik. Aku ini lama, saya rohanak Nabi Muhammadu Nabi. Nabi <tuk> anu-tanu, <tuk> kita anu-tanu, Ketoroh kalau gitu, bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi yang dikanemangkan, ayub minu billahi wal yambil asir, fal yukrim jarahu, doy yukrim doi, fal khairan semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita ingin bila bila Bukan karena imbalan hukum. Tapi bahasa ini mulai tergeser, karena orang mukmin sudah anut LSM. Nah. Berlumat di uang binti tebar pesona biar punya daya tarik wang oh, wang <tuh> Itu harus kita latih terus. Dengan kepelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat. Sedangkan kesaksian itu yang disebut nama an annaulah ilaha ilah ruwak wal malaikatu wa ulul ilmiqo imam bil-kwisto. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, semuanya sekarang. Itu yang disebut nurul basiro. Selara'ay tal'ah sirota'at roba ilayqa min antar tasila nama ilayqa akhirat para ni barang lho. Sekarang juga dimulai taratur ini. Beroso bangno, wah iku ama tom curi kok syukur-syukur nang kan iku tujuane ngono dunyane. Lah dari Nabi ataqwa wa syiru ila tathlis salahono mah. Ya ataqwa lho. Nah ataqwa itu dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita tidak pernah mengaitkan semua kejadian ilah Allah wa illai sillah. Tapi, kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, ke syirik, misalnya senangnya dia diri, senangnya mengganti di sopo orang, ini tujuan irama, mengganti nyuruh itu, itu gampang juga. Sebenarnya, mengganti irama, salam gue, Pak. Weh, Pak, anakmu kesel. Ya, seneng ada ini santri loyal, lu santri udah keserang, umat hati ini sembari hormat dia ini orang yang jago, begitu politik ya, wes gerem, gue harus biasa, oh apa seneng, oh repot, takkan tahu, lah betapa jeleknya kita, hubungan dengan allah ber ibadah bersyarat <laughs> <coughs> jadi kayak pengheran bagaimana partai politik ibadahnya kontraknya nama bersyarat jadi saling menguntungkan ya allah jangan kagak ngulang rancang ter di sini makanya dia lewat ngaji gitu pak doni juga mengajukan kalau pimpinnya kalau pimpin masa partai aktif satu tuh buat pelatihan gaya. bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umur kitab, umur Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian keham. Pakem. Pakem pakemmu sudah diundang-undang. Alhamdulillah. Segala kuji milik Allah. milik Allah ini itu wawakil wawakil. Umpam-mampu yang ngamal di orang percaya, berjasa. Mugokwe yakin segala kuji milik Allah. Kau mau di jasa ini, orang juga terus merosok utang jasa teman-teman, mereka kabeh ini, masyarakat oh. Ini penting, melusau, aku lakukan Mereka manusia itu di dunia, mau lakibun, mau duluan Duluan, kamu bisa bergabung, duluan, kamu bisa bergabung Kalo sebagai manusia, nanti ke duit yang diperasaan Misalnya, kalau aku lesu, dikeimangan orang, diperasaan Tapi, sains-sains orangnya keimangan, mereka harus tidak Rupa-rupanya nasi, yang nasi ya Allah karena bu ekstrim nwo nganti so nggak kayak isegom berdu sama aku isama kuning bumi ini allah tetap perangkat terbesar adalah jasanya allah paling banteng jasanya manusia mau minjek oleh dagon igisegom nginge ini dipindah nginge ini segom yang aslinya yang ngomai dini dipindah nginge ini tak oleh dagon tapi yang diusegom kan tetap pangeran dini so liwat ngingu bumi dia bumi dia pangeran bahkan dini dewa eh lo kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sandure ini ibu jeneng siapa antus itu Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti sepontanya melihat Allah. kami gitu ya. Meskipun pada akhirnya ada sari, ada aturan malam yasurillah ya suril itu hanya aturan syariat kasus mangkana imilu bilai walimil kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati, memang syariatnya Allah mangkana imilu bilai walimil akhir faliqrim saja terus sama kita maturnuwun be Menteri Menteri sendiri itu berkah <tuk> Allah mutus maturn, umum -um orang mutus terang bhinanya ke apa berjasa Menteri-menteri? kalau dia ini berjasa dia mesti tidak nawak uang barang sih nawa, kan nawakan wae pangeran tuh piro-piro raja-raja negara tolong-tolong, pikiran lo, biro-biro, biro-biro, biro-biro, biro-biro, biro-biro, matur, Ibadah paling gampang ikhlas. Kula misalnya, misalnya, kalau misalnya, kalau misalnya, santri, misalnya, kalau misalnya, kalau misalnya, kalau misalnya, kalau misalnya, gak ada repot. misalnya, kalau misalnya, kalau misalnya, kalau misalnya, kalau misalnya, kalau misalnya, kalau misalnya, kalau misalnya, kalau misalnya, kalau misalnya, kalau misalnya, kalau misalnya, kalau misalnya, kalau misalnya, misalnya, misalnya, kalau misalnya, kalau misalnya, kalau misalnya, kalau misalnya, kalau misalnya, kalau misalnya, kalau misalnya, kalau kalau Dzatipun para barang biyadare. Bolane Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah gue untuk hidup kerana awal, bisa mulai kerana bareng gue ngerti hadiah kok malah bisa jeluhi obat gue edan, edan, waras tawaan paham itu paham kalau misalnya madrim tak ada duit, tak ya jadi tak dagang bareng gue dagang di hadiah pula mereka dagangnya bisa belum bisa gampang kayak lubu ala amalin dua bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan, ninggoin amal, sing Allah nggak dia Allah posisinya kan memberikan. Bisa mengikuti malah diturut hmm. hmm. Apa Apa-apa ya. Aku bisa hafal Qur'an yang dikirsa Pemirahan, aku bisa makan Aku bisa bahas dari kertanya hmm. Bareng Allah yang dikirsa Saya ini berjauh, ya pahlawan, ya waras Tapi hmm. itu kita dilatih Dalam doa istitah Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati mu'lil Lillahi rabbil alamin Tidak ada sekutu sama sekali Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada semua amal adalah karena Allah, maka nah, ini dari Tengarang hitam itu sirinya kenapa tidak muni amil tu lillah? semua wiridanlah Allah wala kuatailah Kenapa tidak ada kata tu, karena kalau ada tu itu kesannya kan, amil tu lillah. misalnya Allah di atas, amil tu lillah berarti kan amil tu, gusti kulau ngamal, lah ngamal kulau itu tak kena jenengan, berarti kan ada saya, ada Allah tapi itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa Sudah ada bakat amil tuh, sudah ada. Kok kulo-kulo ditinggalan. Arek melane rak ono ridhon kok. Lah ya. Sudah. Langsung la haula wala Karena kalau ada tuh amil tuh misalnya kan ada tuh berarti kowe itu posisi duwe amal. Rival. Pak Amir Tos Allah awah ning yang buat dia ya malam kok undang misalnya Kiai Siap Pangeran, anak kesaksian musno musinji betul saya itu buat nak buat ilah ilah ruwah itu nak mesti itu mesti ada kesaksian paling asli <laughs> lu kejujur, gua nyeksi awak ngamal mesti adil lu kekasjuna, gua gua awak ngamal tapi nak nyeksi awak dengar mesti kau <laughs> Imam mesti adil mesti pun muk kafin la haula kanzun min kunuzil kanzun kita ke sekolah niki ngaji nih buatin kolonialti nopo-nopo kolonialti buatin pulau jadi dengan ngangge pulau tetap ahli Al Qur'an nabo, itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajar hukum, manta alamul Al Quran nabo. Mak, mak. kajian tugasnya juga, pemroh itu tugasnya tiang nabo. Jadi artinya, ini aku nafas sebenarnya kelar kaji, kelar rumpa, aku status sebagai um sukeh. Gue tidak diri, kelar. <rectangular> Tapi gue nah, status sebagai ulama yang nafas mulai. Paham ya? Kira-kira nah, dirajat sebagai ulama, um sukeh keren diri. Gitu. Keren dirajat sebagai apa? Paham ya? Kita harus yakin, soal hukum, apa? Manta alam baik-baik, apa? Paham.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 tetap alhamdulillah bu surat tuaniku surat yes 61 ini karena ulama-ulama termasuk tentang riwayat, riwayat ada dua surat yang paling sering dibaca tentang aras jadi gue surat yasin gak surat tuh tuh tapi nasb surat tuh khasial populer ya <laughs> tapi darah surat yasin itu ngomong gimana Populer opo, no pulau populer gue berdagang mah mati. kali modal larang nih, modal apa? Modal larang. Orang bedi amal loh, utosedia kisah ini gue berdagang no apa? Oh, mati. Jadi bener ya apa? <hid>